Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Bagi pasangan yang telah melaksanakan pernikahan Belum lengkap rasanya Kalau belum berfoto seperti ini Berfoto sambil memegang atau menunjukkan buku nikah Ini bukan sekedar foto Tetapi, foto ini bisa menjelaskan bahwa pasangan ini telah melewati fase pernikahan yang sah, sah secara hukum agama, dan sah serta tercatat secara hukum negara. Pasangan ini bukanlah pasangan yang baru menikah sehari atau dua hari yang lewat. Rata-rata, mereka sudah menikah di atas setahun. Bahkan, salah satu pasangan ada yang sudah menikah sejak 42 tahun yang lalu. Akan tetapi belum memiliki buku nikah Ya, karena itu tadi Pernikahannya sudah sah secara agama Tetapi belum sah dan tidak tercatat oleh negara Apa umum ya Bu ya? Jadi gimana Bu selama ya? Sulit Kalau dibilangkan sulit Selama kesulitan, kesulitan lagi Kesulitan, ya. kesulitan karena tidak punya uh -huh. uh, Data-data kemurukan nikah tidak punya jadi setelah diisbat nikahkan pada hari ini, bagaimana rasanya Bapak? Lampang gak bersyukur demi, ah nggak tahu lagi bisa bilang apa Bu, selama ini mengganjal di hati saya Sampai-sampai saya berusaha mencari agar ada nikah ini ya, Bapak iya. Nika ini ya. Nah, iya. pada hari ini sudah terlaksana. Iya. Ibu Sawapa sudah punya buku nikah, sudah punya kakak, punya KTP yang ternyata punya, gitu ya, Pak ya. Saya lagi saya, saya ucapkan selamat. Bapak. Hari ini adalah momen yang sangat berkesan bagi para pasangan ini karena telah memiliki buku nikah lengkap dengan dokumen kependudukan, berupa kartu keluarga dan kartu tanda penduduk atau KTP. Tentunya dengan status terbaru dalam kartu keluarga, yaitu status perkawinan tercatat. Dan tidak cukup sampai di situ. Selain mendapatkan buku nikah lengkap dengan dokumen kependudukan lainnya, ada pula penyerahan souvenir dari bangsa Ria Indonesia cabang kota Tebing tinggi Sumatera Utara untuk para pasangan dan juga para saksi. Eh, tapi tunggu, kok malah pasangan dan saksi yang dapat suvenir? Seharusnya kan kalau ada hajatan, yang dapat suvenir adalah tamu undangan. Dan suvenir diserahkan langsung oleh para pejabat pemerintah. Tambah pula, hajatan ini dilaksanakan di gedung pemerintah yang serba nyaman dan modern. Ini hajatan apa ya? Mari kita cari tahu. Selamat datang di channel pengadilan agama tebing tinggi Sumatera Utara. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah akan menerangkan yang sebenarnya ini adalah pelaksanaan isbat nikah terpadu yang ketiga kalinya yang dilaksanakan oleh pengadilan agama Tebing Tinggi bertempat di Mall Pelayanan Pabrik Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Bukan hanya sekedar nyaman dan mewah, tetapi lebih dari itu, tersedianya semua layanan pemerintah mulai dari instansi daerah, instansi vertikal, dan juga badan usaha milik negara merupakan faktor utama terpilihnya tempat ini untuk pelaksanaan acara isbat nikah terpadu jadi pemohon 1 dan pemohon 2 tahapan ini dimulai dari pendaftaran permohonan isbat nikah di kantor pengadilan agama sebelum dilaksanakan persidangan perkara tersebut akan diumumkan terlebih dahulu selama 14 hari pada persidangan nanti, para pihak diwajibkan menghadirkan saksi untuk membuktikan pernikahan yang telah mereka laksanakan. Secara ringkas bisa dijelaskan, persidangan ini bertujuan untuk pengesahan nikah antara seorang laki-laki dan perempuan muslim yang pernikahannya telah dilaksanakan dan memenuhi syarat rukun perkawinan. Nah, proses inilah yang disebut dengan proses penetapan pernikahan atau sidang isbat nikah. Ini dibantu penetra pengganti dihadiri pemohon 1 dan pemohon 2 Jika permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh para pihak dikabulkan oleh majelis hakim Maka saat itu juga kantor urusan agama akan melakukan pencatatan dan menerbitkan buku nikah Begitu pula halnya dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan melakukan pencatatan dan menerbitkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dengan status pernikahan sudah tercatat dan bagi pasangan yang sudah memiliki keturunan maka akan diterbitkan pula kartu identitas anak atau KIA. Nah, proses inilah yang dimaksud dengan terpadu. Ya, terpadu karena ada tiga lembaga atau instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini. Tetapi bagi pengadilan agama Tebing Tinggi hal ini dirasa belum cukup, terkesan biasa dan sudah lazim. Semestinya perlu ada satu terobosan dalam hal pelayanan publik. Hal ini direspon oleh jajaran pemerintah Kota Tebing Tinggi dan Bank Syariah Indonesia dengan menjalankan misi Corporate Society Responsibility selaku badan usaha milik negara yang memiliki komitmen sama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat mengapresiasi yang tinggi-tingginya atas terbangunnya sinergitas antara PA, DAPIL, Kemenak dan Besti. Besti ini konsisten sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sekda tadi ini isbat nikah terpadu yang ketiga kali kita laksanakan di Mall pelayanan Publik ini yang tentunya disupport oleh Pak Kadis DBM dan PTSP ya Pak ya kemudian selanjutnya Siang hari ini juga saya sampaikan kepada para pihak bahwa Kegiatan ini tidak dapat kita laksanakan jika tidak disupport oleh BSI Kota Tebing Tinggi Yang mana Bapak dan Ibu sekalian tidak mengeluarkan biaya serupiah pun Semua biaya perkara ditanggung oleh BSI Cabang Tebing Tinggi Applaus untuk BSI Cabang Kota Tebing Tinggi Hadirnya Bang Syariah Indonesia sebagai sponsor dalam acara ini memberikan suasana berbeda mulai dari menanggung biaya pendaftaran isbat nikah serta menyalurkan langsung cenderamata berupa sembako dan peralatan sholat kepada para pihak yang dalam hal ini berasal dari kalangan kurang mampu tidak cukup sampai di situ. Jika syarat untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan Masih dianggap berat bagi para pihak Cukup menunjukkan kartu kepesertaan program bantuan sosial Sebagai pembuktian bahwa peserta berasal dari kalangan kurang mampu Sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak Bisa mencapai 0 rupiah alias gratis Ngomong-ngomong soal gratis tadi Sekedar informasi bahwa Memencet tombol subscribe di channel ini juga bersifat gratis Anda yang sedang menonton sudah pencet tombol subscribe belum? Bagi Anda yang ingin mengajukan permohonan isbat nikah Maka bisa langsung ke kantor pengadilan agama Tebing Tinggi Atau bisa mengakses langsung ke website pengadilan agama Tebing Tinggi Sumatera Utara jika Anda berada di luar wilayah hukum kota tebing tinggi dan ingin mengajukan permohonan isbat nikah, maka bisa langsung ke pengadilan agama di mana Anda berdomisili. Tetapi perlu diingat, bisa jadi bentuk dan pelaksanaannya mungkin bisa berbeda di setiap daerah. Sebab hanya di kota tebing tinggi yang kemasan acaranya seperti ini. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.